ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يدلله فلا هادية له اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمدًا عبده ورسولهما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa wa wa wa bid'atin wa Allah subhanahu wa ta'ala seiring dengan Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini dan segala isinya. Allah pun Subhanahu wa taala menciptakan undang-undang yang dengan itu alam semestanya berjalan. Ya. Yang di mana undang-undang tersebut seolah-olah Adalah hal yang sifatnya alam semesta ini Berjalan tidaklah lepas dari undang-undang ini Ya yeah. Undang-undang ini sering kita kenal dengan nama sunnatullah Orang-orang Barat lebih mengatakan bahwa undang-undang itu adalah law of nature oke okay. Hukum alam bagi kita kaum mukminin mengatakan itu adalah sunnatullah. Ya. Dan dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala menentukan qadar kauniahnya. Qadarullah al-kauniyah. Allah Subhanahu wa taala tentukan apapun yang terjadi. Okay. Berangkat dari kemahatahuannya, dia adalah al-Alim yang maha tahu. Berangkat dari kemaha adilannya, dia adalah Al Adil yang maha adil. Berangkat dari kemaha bijaksanaannya, ya, dia adalah Al Hakim, ya. Bijaksana maknanya hakim. Ini diambil dari kata hikmah, hikmah, ya, yang maha bijaksana. Hikmah ini maksudnya adalah Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Ibn Al-Qayyim al, al Jauziyah Rahimahullah Al-Hikmatu fi'lu ma'yambahi fi'l waqti alladhi yambahi alal wajhi alladhi yambahi Hikmah adalah melakukan apa-apa yang sepantasnya untuk dilakukan Pada saat yang tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional tidak lebih tidak kurang Hikmah adalah Melakukan apa-apa yang sepantasnya dilakukan Pada saat yang tepat untuk dilakukan Dengan bentuk yang proporsional Yang lepas Ya Itu Definisi hikmah melakukan apa apa yang sepantas yang untuk dilakukan pada waktu yang exact tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional dengan bentuk yang tepat nggak berlebihan nggak juga kurang itu hikmah arti Nah Allah adalah besar yang maha bijaksana. Nah maknanya apa? Semua. Keputusan yang Allah subhanahu wa ta'ala kodarkan dikodar yang kemudian Allah kan, Oke okay? Itu adalah yang paling tepat Paling layak paling bijaksana Tidaklah dinisbahkan keburukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Keburukan terjadi pada sisi hamba Oke okay? sepahit setragis apapun yang Allah takdirkan tidaklah keburukan dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang akan kita pahamin ya apapun yang terjadi di alam semesta demikian yang Allah kodarkan di dalam kodarullah kauniyahnya pada kitab lawuhul makfuznya kemudian yang Allah kodakan yang Allah jadikan di alam semesta itu bedanya kodok dan kodar sudah pernah ada materi itu Qadar dan Qadar Al Qadar artinya al Penulisannya di laukul ma'fuz ini 50.000 years before the creation 50.000 tahun sebelum Allah mulai penciptaan alam semesta Al Qadar artinya Al-Kitabah writings Penulisannya Di laukul mahfuz Al-Qodo Kodo artinya apa? Ketika poin yang telah dituliskan itu Direalisasikan di alam semesta Dijadikan itu Dikodo Dikodoh okay? Dik Diciptakan Diciptakan oleh Allah untuk terjadi koin yang telah tercatat di lauhul maksud tersebut eh, jadi kodo dan kodar bedanya itu cuman nantinya sih dalam penggunaannya ketika dibilang kodoh maka maksudnya mencakup kodar juga dibilang kodar juga mencakup ko, Kodo. tapi ketika disebutkan barangan kodoh dan kodar maka masing-masing punya mah punya mana saya itu itu rukun iman jangan membeli rukun itu rukun iman kalau Allah izinkan kapan waktu kita bahas kodah dan kodala? ya. Nah, apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan untuk terjadi di alam semestanya Dengan kodah Allah al-kauniyahnya Allah tentukan hal itu berangkat dari kemahatahuannya Kemaha adilannya, kemaha bijaksanaannya Dan semua sifat-sifat yang ada padanya yang sempurna, yang sempurna. Ya dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya semua hal yang terjadi di alam semesta itu selalu saja berulang, selalu saja berulang. Kenapa Allah jadikan memang patternnya, polanya demikian selalu berulang. Makanya Allah berfirman, Wati'l dan hari-hari itu kami putar di manusia. Hai maknanya yang terjadi sekarang itu dulu pernah terjadi kau mau selamat yang sekarang lihat dulu orang-orang yang selamat seperti apa dari situ Al-quran kitab suci Alquran kitab suci kok bisa kitab suci isinya satu pertiganya adalah kisah-kisah kaum terdahulu kok bisa kitab suci isinya kok bukan undang-undang aja kayak boleh nggak boleh kufur, syirik, apa ini, enggak kan? tapi ada sepertiga isinya kisah kaum terdahulu Al-Quran kan overall isinya sepertiga akidah gitu kan, yang berkaitan dengan keyakinan, sepertiga fikih oh. yang berkaitan dengan halal haram boleh enggak, begitu kan sepertiga kisah-kisah kaum terdahulu, kalau bisa kitab suci, isinya kisah seolah-olah di situ Allah mau kasih clues, mau kasih kita tips petunjuk bahwa yang terjadi di alam semesta ini berjalannya begitu-begitu aja. Lihat kisah kaum terdahulu. Selalu demikian. Dari situ Ali bin Abi Thalib Allah berkata, istadil bimakan ala umur ishtibar. Bisa kecilin kipas yang ini. Cukup. Cukup, cukup. Istana dil dimakan alamai yakun sa inal umur ijtimak carilah petunjuk dari apa-apa yang telah terjadi dalam menghadapi apa-apa yang sedang terjadi sesungguhnya semua perkara itu mirip sama <tuh> dari situ kita mengenal di sejarah Islam beberapa manusia Luar biasa dengan keilmuan Ketahuan yang baik Memiliki ilmu yang dikenal dengan nama ilmu Firasat Pernah dengar ilmu firasat Hah? Ilmu yang dengan itu dia bisa membaca nih? Membaca nih orang sifatnya seperti apa Dan lain-lain dan kemudian Membaca sebuah kejadian ah, Ujungnya kayak gimana nih petobak, gitu? ketebak Ada terjadi ada itu Ilmu firasat itu ilmu yang ada di dalam Islam Al-Imam Al-Shafi'i jagonya rahimahullah Apalagi Khulafah al Jagonya luar biasa ya, Pada Umar Ibn khattab dan lain-lain Jago Suatu hari ada Sebuah kaum datang Mau menghampiri Amir Al-Muminin Osman bin Affan Mau ketemu Osman bin Affan di tengah jalan mereka melihat wanita yang mempesona mereka luar biasa. Oke. Okay? Terus mereka mikir yang kagak-kagak. Habis ngelihat nih, Ali, Ibnu Fayyem wal Jauzi Pas sampai ketemu Utsman bin udah berlalu, oke. Okay? Ketemu Utsman bin Affan kemudian radhiyallahu Utsman pun melihat mereka dan berkata, "Ada apa kalian menemuiku dengan mata, kamu dengan zina?" Ajib. imam Muhammad bin Hasan al Shaybani Ini murid besarnya Imam Hanafi. Abu Hanif al bin Thabit murid besarnya kan di Kufah. Muhammad bin Hasan al Shaybani. Nah, imam Syafi'i ini Muhammad bin Idris Begurunya ya. Muhammad bin Hasan al Shaybani. Enggak ketemu zamannya sama Abu Hanif. Satu hari di Masjid Kufah. Dia lagi duduk-duduk. Terus dilihat ada orang mampir. Orang asing mampir. Terus dipanggil sama Muhammad bin Hasan Ash-Shaybani dia manggil Imam Syafi'i ya Muhammad iaitu yani Muhammad bin Idris Ash-Shayfi. Kemudian Al Imam Muhammad bin Hasan Ash-Shaybani memanggil Imam Syafi'i ya Muhammad. Dalam, taala nafrus fiha tarajul ini kita ngadu ilmu firasat tentang ni orang ini iaitu yani orang asing yang baru datang. Imam Syafi'i in melihat ini orang. Kira-kira kerjanya apa ya? Begitu kata Muhammad bin Hasan, Imam Syafi'i melihat itu. Dia bilang, huwa khayal! Dia tailor, tukang jahit. Kata Muhammad bin Hasan, Aisyah Idani, huwa najam! Dia Carpenter, tukang kayu. udah ya? Ya, ya, akhirnya kita panggil. Tahu? Ya. dari mana Allah ya? Oh, iya, baru kelihatan ya gitu bahasa-bahasa terus tanya enggak kita mau tahu ente kerja sih, sih ya? ada orang menjawab anak kuntu khayyafan wal anana najar aku dulu adalah sekolah seorang tukang jahit sekarang aku tukang kayu <laughs> ilmu firasat itu ada dan banyak anak punya kisah-kisah demikian nih riwayat-riwayat demikian banyak cuman kalau anda ceritain tahu-tahu azan subuh Karena apa mereka demikian memahami terjadi alam semesta ini selalu berulang-ulang, akhirnya ada tips-tips dan clue-clue yang mereka tangkap dengan apa yang terjadi. Itu ada, itu. oke? Okay. Kembali ke materi kita. Ya rahimakumullah. Allah subhanahu wa taala sebagaimana kita tegaskan menciptakan alam semesta. Allah pun menciptakan undang-undang yang dengan itu alam semesta tersebut berja berjalan ini semua di dalam qadarullah alqau nih. Oke. Okay. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit dari undang-undang alam semesta ini yang dengan ini nanti kita akan bisa membaca membaca lingkungan sosial kita, membaca membaca negara umat kita atau zaman kita apa yang akan terjadi, kenapa demikian, kenapa demikian dan lain-lain. Dengan ini kita akan memahami hikmah-hikmah dari apapun yang terjadi Yang Allah jadikan di alam semesta kalaupun seringkali misalnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan Oke okay? Di antaranya misalnya Allah subhanahu wa ta'ala memang Ini contoh bukti sunnatullah demikian Misal Allah subhanahu wa ta'ala justru semakin tinggi keimanan seorang hamba Malah semakin berat ujian-ujian yang diberikannya Tuh, Ini sunnatullah Okay. Ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, manakah dunia si balaman? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Rasul berkata, Alamsyah, tentunya para nabi. Semalamsel, falamsel. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang mendekati para nabi, maka semakin berat ujiannya. Yubidala almaruailah hasabidi ini. Seseorang akan diuji sesuai dengan kekuatan beragamanya. Gila in kana fi dinihi rikah, apabila di dalam agamanya terdapat kelemahan maka syuk, di, di, direndahkan diringankan di ujian ujiannya wa in kana fi tapi apabila dilihat ternyata di agamanya terdapat kekuatan zida fil bala ditambahkan ujiannya langsung pun berkata la yazallu allahu yabtali bi abdin hatta yamshia ala wajhi al-ardh walaissat alaihi khatiyah. bisa jadi Allah enggak berhenti menimpakan musibah kepada seorang diantara hambanya sehingga dia masih berjalan di atas muka bumi yang masih hidup bisa jadi tapi sudah tidak ada satu catatan dosa pun atasnya tuh padahal dia masih hidup nih tapi satu nilai dosa enggak ada atas dia bisa jadi demikian ya Demikian gaya Allah di dalam mencintai justru ketika Allah mencintai seorang hamba malah Allah timpakan bala dan musibah. Tuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala justru membenci seorang hamba bisa jadi malah justru Allah ulur dia dengan nikmat-nikmat duniawi. Ini yang kita kenal dengan apa? Istidraj. Lihat kekayaan yang ada pada Firaun, pada Qarun. Apakah itu berarti bentuk cinta Allah? Lah, itu bentuk azab Allah Subhanahu wa taala azab di thaub min'amatu azab dalam baju nikmat azab dalam baju nikmat ini yang dibilang sweet azab oke okay. Maka dari sini dapat kita pahami hikmahnya apa. Ketika menghadapi uji-ujian, ujian dan musibah yang melanda kita, kehidupan kita, keluarga kita, janganlah berkecil hati. Justru di situ jelas bahwasanya betapa Allah masih mencintai kita. Allah ingin menghapuskan sebagian kekeliruan dosa-dosa kita yang berlalu dengan ditimpakan hal ini Allah tidak timpakan ujian itu ke atas kita kecuali pasti Allah maha tahu bahwa kita mampu menanggungnya karena apa? pada dasarnya lah, cuman kita mau apa enggak? cengeng apa enggak? permasalahannya kita mau mengambil sebab-sebab yang dengan itu kita bersabar bisa maju terus move on atau enggak? Atau justru memilih jalan yang bikin kita nambah, down, down, down, terpuruk sampai titik kepada kekufuran. Hanya karena musibah yang gak berhenti melanda kita. Mau pilih jalan yang mana? Nih, tulis dengan memahami sunnatullah ini, kita tahu langkah praktisnya berarti begini. Kalau enaknya begini. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita mau bahas dua types. Tipe sunnatullah sunnatullah, sunnatullah Tentang benturan yang harus terjadi di alam semesta okay? Sama sunnatullah Yang sifatnya kesesuaian Yang harus terjadi nilai-nilai yang harus terjadi di alam semesta Benturan nilai-nilai yang terjadi di alam semesta Dan kemudian sebaliknya kesesuaian yang harus terjadi di alam semesta. Oke. Okay. Sunnatullah at-tadafur. <tuh> Ikhatullahi rahimakumullah. Yang pertama at-tadafur. Ya. Yeah. Ketika kita melihat apa yang terjadi di alam semesta. Di mana si kuat menekan si lemah. Oke, okay. si si. Hunter, ngincer, prayer, oke, okay. korban apa? Hewan-hewan pemburu, ngincer mang, mangsa, oke. Okay. Di mata kita manusia yang pandangannya mikro ini kejam, cold blooded. Bisa so kita lihat kalau kita nonton siaran-siaran Discovery atau Nat Geo Wild, ini kan menarik. Kalau kita melihat seekor kijang misalnya dikejar dia terus sama pack of lion, misalnya sekelompok singa okay. dan mereka punya strategi yang luar biasa yang manusia dibilang hewan gak dikasih akal, bukan, dikasih mereka sebagian akal dalam bentuk insting, buat mereka survive mereka ini ada yang ngegiring, ada yang ngarahin, ada yang eksekutornya tuh. makanya mengejar hewan yang berlari lebih cepat dari mereka, bisa Kijang ini larinya lebih cepat Selalu lebih cepat, cuman penyakitnya Kijang ini Kalau lagi lari, dia suka nengok ke belakang <tuh -tuh> tahu dia suka nonton net geo Wild apa enggak Ana suka Ana gak ada TV di rumah, cuman kalau ke rumah Mama, semua orang tua ke rumah ini Suka lihat net geo Wild weekend Tuna Suka okay. Kijang ini suka nengok ke belakang Nah, waktu nengok ke belakang kurang sepersekian detik, nah itu kena. Dan kemudian dia berlari akan lebih lambat setelah nengok ke belakang. Kenapa ada pukulan psikis pada dirinya? Dia ngalunya, nambah dekat loh. Tuh. Ini bikin dia nggak sefit awal lari. Akhirnya ketangkap lah tuh. Lihat. di situ aja udah ada hikmah, bahwasanya maju terus, jangan lihat ke belakang. Ada hikmah kehidupan kan? Kita adalah kaum yang diperintahkan bersabar di atas manhaji ini berjalan di atas manhaji ini. Oke? Okay. Apabila setiap orang yang mencelak kita kanan kiri kanan kiri kita layanin kita layanin kita layanin kapan kita mau maju kapan kita nyampe? Bro tuh jenggot ape akar gigi lanjut layanin. Bro celana lo kok cingkrang banjir rumah lo lanjut layanin. Ustad gimana jawab syubhat ini? Ustad gimana jawab syubhat ini? Ustad gimana jawab syubhat ini? Makanan lo syubhat mulu. Ngaji aja udah sipu yang amat hidup ente. Setiap ada sanggahan ente layanin, ente layanin, ente layanin, kapan mau maju? Lebih jauh lagi, kapan mau sampai tujuan ente? Eh? Huh? Do what you gotta do, lakukan aja apa yang harus kau lakukan sudah. Sisanya nggak mungkin semua manusia di muka bumi meridoimu, nggak mungkin. Ribana kata Imam Syafi'i. Keriduan semua manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Sebaliknya Ridho Allah adalah sesuatu yang bisa kita kejar. Tuh, kenapa nggak kejar Ridho Allah? Kalaupun semua manusia meridoimu dan tak mengkritisimu apakah mereka bisa menyelamatkanmu di akhirat? Ha? Atau semua mereka sedunia membencimu apakah mereka akan mencelakakanmu di akhirat atau nafsi nafsi terus ngapain ngejar orang Iya bela saatnya bela ingkari saatnya ingkari hantem saatnya hantem jangan takut sisanya dia mau benci mau enggak urusan dia terus hajar-hajar saatnya hajar-hajar karena Allah karena Rasulnya karena cemburu kepada agamanya saatnya bela-bela karena Allah karena Rasulnya karena agamanya begitu maju terus do what you got to do bersabar di path itu di jalan itu kalau akan bertemu dengan manusia-manusia yang juga bersabar di jalan itu ya akhirnya ketangkep lagi kijang digarotin no, tuh Garotin ini bahasa internasional Digarot Digragotin ya yeah. kejam itu, wah kejam di mata kita kejam. Semua orang yang melihat proses pengejaran ini pasti hatinya akan berpihak kepada sang kijang dan nggak tega ngelihat kijang digarotin sama macan, iya kan? Pandangan kita mikro, tapi ingat di alam semesta tidaklah dinisbahkan keburukan kepada Allah Allah mentakdirkan segala sesuatu maka itu yang paling tepat lihat dari pandangan yang makro tuh bagaimana kalau semua kijang di muka bumi hidup sehat walafiat Eh, huh? cukupkah jumlah rumput di muka bumi Haruskah singa makan gaduh-gaduh Kekejaman ini harus terjadi demi apa demi maslahat yang lebih besar demi The balance of nature tuh Attawazun al alami Keseimbangan alam semesta harus terjadi kalaupun mungkin keji di matamu Anakonda Ulur ini kalau lahir juveniles baby babynya nih bisa tujuh puluhan ekor sekali ngelahirin anak kondak, anaknya berarti cucu konda. <tuh> <tuh> iya kan? kan bokapnya anak konda, bro berarti anaknya cucu konda itu pas dia keluar dari sarangnya saatnya keluar dibantai habis sama para penduduk rawa mereka tahu kapan muncul baby baby anak konde para cucu konde ini mereka hafal dimakan kucingnya bangoknya ikannya jerder apa dibantai abis nih bayi-bayi ini -bayi dibantai habis, jahat kalau ngelihat dokumenter anak konde gitu walau jahat Tidaklah dari 70 itu, tidaklah survive sampai besar, kecuali dua atau tiga ekor. Bahkan sering habis Lagi melihat begitu, kita mikir kejam, luar biasa. Tapi coba lihat dari pandangan Mak, kalau 70 70 nya 70 fine 70 70 70 gimana gimana? 70 70 Huh, nggak cukup Amazon, kecil sadarane dia ke Allah harus jadikan hal itu untuk jaga keseimbangan Allah benturan-benturan ini, kalaupun kejam di mata kita itu harus terjadi. Welcome to the jungle, itu harus terjadi. <tuh -tuh> Oke? Okay? Benturan-benturan nilai yang ada yang akhirnya membawa kepada benturan-benturan pemeluk-pemeluk nilai tersebut harus ada. Benturan iman dan kufur akhirnya, benturan mukmin dan kafir, benturan tauhid dan syirik akhirnya kepada benturan mu'ahid sama syirik. Begitu kan? Benturan sunnah dan bid'ah akhirnya menjadi benturan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah harus ada. Allah sengaja jadikan demikian, yang dengan itu justru alam semesta terjaga keseimbangannya Enggak sebagaimana yang dikhayalkan oleh kafir bahwasanya Andai saja tidak lagi ada benturan saling mencintai niscaya dunia ini damai dan tentram. Enggak justru akan hancur Justru akan hancur dunia ini kalau nggak ada benturan itu itu janji Allah. Allah berfirman, walaula daf'ul Allah الناس بعضهم ببعض لفسادة الأرض. Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya muka bumi akan hancur. Tuh. Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya muka bumi akan hancur. Maknanya apa? Untung terjadi benturan, begitu kan? Belum hancur di muka bumi, begitu kan? Tebalik, pola pikir barat nih, kafir nih, tebalik menurut mereka. Kalau muka bumi semuanya damai, tentram, gak ada permusuhan, semuanya cinta-cinta. Seperti yang diserukan kaum hippies, zaman dulu, hippies tahu hippies. Hah? John Lennon, John Lennon, dengan lagunya Imagine, lihat, itu filsafat mereka. Lihat di lagu Imagine, John Lennon. Oke, okay? perdamaian semua terjadi apabila saling mencintai dan enggak dibantah oleh Al-Qur'an. Salah. Allah justru kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, la fasadatil ard, niscaya muka bumi akan hancur. Nih akidah kita, filsafat kita kalau Harus terjadi kekuatan yang saling dorong-mendorong yang dengan itu terjadi keseimbangan alam semesta bahkan di bumi ada kutub utara kutub selatan dan lain-lain harus kalau Allah mau jadikan satu bisa gak? Bisa Allah berfirman walau sha'a rabbuka la ja'ala nas ummah wahidah andai saja Tuhanmu kehendaki bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala jadikan manusia umat yang satu agamanya satu enggak ada ikhtilaf bisa? bisa wala yazaluna mukjalifin. tapi yang ada senantiasa manusia Allah jadikan untuk terus berikhtilaf illa man rahimah kecuali mereka yang dirahmati Tuhan Tuh supaya kelihatan ujian ini supaya kelihatan yang mana yang imannya dusta supaya kelihatan yang mana yang imannya tuh tulus fungsinya dengan itu dijadikan uji ujian fungsinya ujian kan itu kan Ahasibannasu ayyutroqwayakulu amannawahuulayyufdanu. Apakah manusia mengira setelah mereka berkata kami beriman, kemudian mereka tidak difitnah, tidak diuji? Enak aje. Walla konfatanaladina mengkablihim. Sungguh, telah kami fitnah, yang kami uji. Orang-orang beriman sebelum mereka. Fala yaglamanallahuladina sadaku, fala yaglamanamka dini. Ketahuan dari situ dapat diketahui mana yang imannya صادق tulus mana yang imannya kadib dusta Kalau di dalam kondisi fine semua orang bisa soja bisa menampakkan diri bahwasanya dia beriman lihat di masa fitnah nah kebuka semua topengnya itu masa fitnah masa uji dari situ salaf berkata jazallahu shada ida khairan Semoga Allah memberikan ganjaran baik kepada masa-masa keras tuh. Kenapa? Dengan itu kita bisa melihat What you made of Terbuat dari apa dirimu? Terbuat dari besi kah? Dari adonan roti kah? Dari tanah liat kah? Kelihatan Aslinya manusia kelihatan. Masa fitnah harus ada benturan demikian dan dengan itu juga hikmahnya adalah Allah subhanahu Wa ta'ala lestarikan setiap nilai yang ada ketika ada apa ada sesuatu yang mengancamnya tuh ada sesuatu yang mengan mengancamnya dari situ Lestari setiap nilai yang ada Allah Sebutkan lagi di ayat lain walau <tuh> kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain Lahadama salamiau, biayau, salawat, Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain. Niscaya akan hancurlah masjid-masjid, saumah- -masjid, tempat-tempat yang di situ banyak disebut nama Allah. tuh maknanya apa, ikhwah? dijadikan kebatilan itu sengaja supaya apa? hak. Senantiasa ada yang mensyiarkan. supaya adrenalin para ahlul hak senantiasa tercambuk untuk mensyiarkan yang hak. Fungsinya itu menjaga. Ikh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummah." Kalian telah menjadi sebaik-baiknya Ukhiri nabil ma'aruf yang dijadikan keberadaannya diantara manusia dalam rangka beramar ma'ruf Nah himum. barulah kita jadi the best of ummah. Gitu kan? Sebaik-baiknya ummah. Umma. Zen, kalau nggak ada lagi kemungkaran di muka bumi, gimana? Nggak ada sebab kita menjadi the best of ummah. Huh? Eh? Kalau nggak ada kebatilan di muka bumi, ya akhi, ahlul hak bete. <tuh> apalagi yang harus disingkari, apalagi yang harus disiarkan, toh kebatilan udah nggak ada. Mau ngapain lagi kita? Tidaklah lagi mulia para ahlul hak, kenapa? Karena toh batil nggak ada, ya, yani nggak lagi dikata putih ini bersih. Sampai hitamnya nggak ada, gitu loh. Harus Allah jaga adrenalin para ahlul haqq dengan apa menjadikan kebati kepentingan kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain misalnya masjid-masjid sauma'a sauma'ah tempat-tempat yang di situ disebut banyak nama Allah didakwahkan oke okay? justru akan hancur. Maknanya apa? Enggak ada lagi kebatilan, kesyirikan yang merongrong kita, akhirnya kita sendiri pun tidak lagi menyiarkan hak, tidak lagi menyerukan kepada yang ma'ruf. nggak ada yang merongrong. Kita sendiri lama-lama akan meninggalkan syiar kepada yang hak, lama-lama robohlah tempat-tempat yang disitu disebut nama Allah. Betul. Untuk mencambuk adrenalin para ahlul hak dari situ Allah jadikan para Ahlul batil, Ahlul batil begitu untuk menc mencambuk adrenalin para ahlul tauhid. Dari situ Allah jadikan para ahlu syirk begitu untuk mencambuk adrenalin para ahlussunnah. Dari situ Allah jadikan para ahlul bid'ah. Tuh, begitu amal. Iyalah. Kan? maka dari sini dapat kita tangkap ya akhir jadi gak bisa kita menyalahkan musuh-musuh islam, gak bisa kenapa mereka menjajah negeri kaum muslimin kenapa mereka membantai kaum muslimin gak bisa, gak bisa kita mengeluhkan mereka, kenapa? they're just doing their job mereka hanya melakukan tugas mereka kalau kau mau keluhkan, keluhkan dirimu yang tak melakukan tugasmu dengan baik itu kalau kau mau keluhkan keluhkan dirimu yang meninggalkan hak tak mengenal hak yang meninggalkan tauhid tak menerapkan tauhid pada dirimu istrimu dan anakmu yang meninggalkan sunnah tak mengenal tak me tak menerapkan daripada dirimu istrimu dan anakmu tuh itu yang kalau kalau mau yang kau keluhkan Adapun mereka yang memusuhi hak, memusuhi Islam, mereka hanya melakukan tugasnya di muka bumi untuk memusuhi Islam. Keluhkan dirimu yang tak lakukan tanggung jawabmu dengan baik sebagai seorang Muslim. Karena apa? Kalau kau lakukan tanggung jawabmu dengan baik, misalnya mereka tak akan berefek mandorat padamu, itu janji Allah. Ya, ya amanu alaikum Allah, La Allah, ya Allah, ya Wahai orang-orang yang beriman, urus diri kalian, tanggung jawab kalian. Perhatikan, udahkah aku menerapkan tauhid? Udahkah aku menerapkan sunnah? Perhatikan itu, itu antibodi. Layak Nurukum Maubal mereka yang tersesat dari jalannya Allah bagaimanapun tak akan bisa menimpakan malarot atas kalian idah tadaitum apabila memang kalian berada di atas hidayah tu sudahkah kalian sibuk mencari hidayah dan menerapkannya pada kehidupan kalian selama ini Berbeda dengan kelompok sebagian kaum muslimin haraki, hizbi dan lain-lain yang sibuk memperhatikan oh gerakan musuh, propaganda musuh islam ya salam, makar zionis katanya begitu-begitu ya akhi. Allah janjikan sejago apalagi mereka bikin makar kalau kita benar kita menerapkan aturan main kita, nggak mempan sama kita ini Kesesatan seperti apapun, firkah apapun, nggak bakalan mempan kepada kita apabila kita memang mengetahui akidah yang hak mana. Permasalahan ini kita nggak tahu akidah yang hak mana, gitu kan? Kayak virus, virus, virus seperti apapun, sebanyak apapun, bakteri seperti apapun, kalau antibodi kita beres, nggak kena. Udah daripada bahas virusnya satu persatu, nggak cukup waktu hidup kita. Mendingan beresin antibodi itu. Kelar urusan? Kelar urusan? Mindset ini <coughs> ya? Yeah? Jadi benturan-benturan tersebut selalu ada Maka kau ambil barisan Kau mau ambil barisan Ahlul Hak Ahlul Sunnah Atau mau mengambil barisan para Ahlul Batil Tegaskan sikapmu yang mana Kau tahu apa yang harus kau pelajari yang lebih prioritas untuk kau pelajari di dalam kajian-kajianmu di dalam menuntut ilmu, pahami aqidah, pahami sunnah dengan baik, terapkan itu di dalam dirimu, istri dan anakmu. Lalu kalif Allah Nafsan, ilahus shaha. Allah nggak perintahkan kita perbaiki negara, perbaiki umat. Allah nggak bebankan kita di luar kemampuan kita, nggak bisa. Ngapain mikirin negara? Susah. Iya. Pikir yang disuruh dipikirkan apa? dirimu sendiri jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ku amfusakum wa ahlikum sisanya Amar ma'ruf nahi mungkar mereka terima udah enggak ya mungkin mau dikata apa disuruh kita benahi negara merubah negara ini menjadi negara yang menerapkan syariat nah yukallifullahu nafsan susah atau memperbaiki peradaban harus menaikkan kembali nama islam di tengah peradaban dan era yang di mana islam dihinakan ini bisa gak? bisa gak? realistis nggak coba? bahkan rasul nggak disuruh begitu sallallahu alaihi wasallam rasul hanya diperintahkan menyampaikan kepada manusia ketika rasul menyedihkan mereka yang terus menentang dakwahnya rasul ditegur bahwa saya tugasmu hanya menyampaikan Allahu Akbar. Dengan memahami hal ini kita santai. Oh, kita tahu prioritas tugas kita seperti apa. Apa yang harus kita perbaiki dari diri kita, istri anak kita. Oke, okay? nggak juga kita terhasut dan terprovokasi oleh gerakan-gerakan musuh. Oke, okay? yang seringkali sengaja mereka sebarkan keburukan yang mereka lakukan dengan tujuan untuk memprovokasi kita agar kita bergerak keluar dari aturan main kita. Tuh, itulah video-video dan gambar-gambar kaum muslimin yang dibantai, dibunuh di negeri-negeri yang dijajah. Oke? Okay? Disebarkan di antara kaum muslimin oleh siapa? Oleh mereka juga yang menyebarkannya. Tujuannya apa? Supaya kaum muslimin terprovokasi, panas, melakukan tindakan yang di luar aturan main. No. Dengan itu mereka semakin punya hujah untuk membantai kaum muslimin lebih lanjut. Tuh fungsinya itu itu caranya itu sekarang ketika kita menyampaikan hak ini berapa betapa manusia membenci kita dan memaki kita ya Allah dikatakan membaca dan membaca keadaan yang ada dengan perasaan dan dengan semangat namun mau dengan ilmu nggak mau dengan tenang lakukan tugasmu dengan baik Fahami tanggung jawabmu, oke? Okay? Musuh-musuh Islam tak akan pernah berhenti memusuhi nah, Itu janji Kalau mereka udah gak ada kiamat Gak seru lagi, gak ada fight kita lagi Nikmati perjuangan ini Harus ada Dan ingat tugasmu bukan merubah manusia nah, Tugasmu hanya menyampaikan Okay. bukan merubah lingkungan sosial, bukan tugasmu hanya menyampaikan menyampaikannya, jadi jangan ada lagi yang nanya Ustadz, masjid di lingkungan rumah anda masih banyak bid'ahnya bagaimana merubahnya Allah Allah dapat, Jibril datang ke ente bahwa kita menyuruh ente tugas dari Rabu, ya'ani bahkan Rasul tidak diperintahkan merubah, Rasul cuma diperintahkan Menyampaikan, Lasta alaihim bimusaitir. Kau tidak bisa, men -syaitir, men -syaitir bisa. Tuh, musaitir, yani mensetir mereka. Tak bisa tu. Musaitir yang ini mensetir. No, bisa. Alir tu. Sampaikan saja peringatan itu. Udah. Uh, Terus setiap masjid di dekat rumah ustaz sudah jadi sunnah semuanya. Begitu maksudnya. Dah? Kau tidak diperintahkan merubah masjid dengan... lagi. <laughs> Lakukan sunnah pada dirimu. Terapkan itu sudah dakwahmu cukup. Santai. Enteng enggak? Enteng enggak punggung kita kalau faham ini enteng enggak? Hah? Jadi jangan nora. Ya. Maka ikhwah rahimakumullah, setelah kita sampaikan sunnah tadafah. Sunnatullah pada alam semesta ini. Oke. Okay. Yang Allah di mana jadikan memang harus terjadi benturan nilai-nilai yang yang ada. Kita faham tugas kita. Kita mengarahkan mindset kita. Apa yang harus kita lakukan Lebihlah sibukkan diri Oke okay, dengan Memikirkan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim nah, Memikirkan tanggung jawab kita daripada memikirkan Oke okay, Serangan dan gerakan-gerakan musuh-musuh is Musuh-musuh Islam Yang toh memang Allah jadikan demikian Nggak bisa kita hentikan hal itu Ya demikian Allah jadikan iblis Allah enggak yang menjadikan iblis Allah yang menciptakan iblis dan Allah yang menciptakan Enggak ada yang buruk yang Allah ciptakan tuh enggak ada Buruk tuh bagi kita Kita mesti terima Karena enggak sesuai dengan harapan kita tapi semua Dinisbahkan kepada Allah hanya yang baik Allah jadikan semua hal worth it layak pantas Emang begitu Oke okay? Sebaliknya ya, Allah pun menciptakan sunnatullah atau buk keselarasan yang harus terjadi di antara makhluk-makhluknya, kelayakan. Dengan ini kita bisa baca, oke? Okay? Harus emang Allah jadikan demikian berarti apa? Emang dia mantas sama dia, begitu? Oke? Okay? Dari situ misalnya Allah Subhanahu wa taala jadikan jiwa-jiwa manusia adalah al-arwah junudun mujannada. Jiwa-jiwa manusia nih nggih, okay, tentara-tentara yang dibarisin-barisin di barisannya masing-masing masing. Fa man i'talafa minha barang siapa yang nyambung ya nyambung, wa man ikhtalaf min yang yang mental ya mentah satu sama lain. Maka dari situ ya, dapat kita fahami bahwa seseorang makanya hanya dia dapat bersahabat Bersahabat di dalam artian sering meluangkan waktu bersama begini. Dengan orang-orang yang sejenis dengan dia atau nggak jauh beda Dengan orang-orang yang mentalnya kesadarannya seperti dia atau tidak jauh deh, beda Seorang yang bertakwa nggak bisa dia besohin oke? Okay? Dengan seorang ahalsi ahli maksiat nggak bisa. Yang satu akan mental dari yang lain. Yang ahli takwa akan bete ah dia sih dinasehatin mulu begitu, begitu kan? Gitu, gitu, gitu, gitu. Yang ahli maksiat ah dia si rewel, gue disalahin mulu, begitu kan? Gitu, gitu, gitu, gitu. Akan mental, nggak bisa nyambung. Jiwa mereka nggak nyambung. Dari situ Rasul pun bilang yang maknanya sahih ya, kalaupun ada kelemahan di sana. al-mar'u 'ala dini khalilih, Seseorang sesuai agamanya dengan kawan dekatnya tuh lihat. Kamu mau lihat dia? Tuh. Oke, okay, lihat sahibnya, dia banyak meluangkan waktu sama yang kayak gimana? Ya. Demikian pula psikologi manusia membuktikan. Oke? Okay? Di psikologi perkembangan anak dan lain-lain, misal, misal, kalau anak baik, anak baik-baik gitu, masuk ke kelas, isinya anak-anak ando -anak semua, Ayo. oke, okay? ini anak baik yang bang saya itu, rambutnya belah samping, rambutnya dimasukin, oke, okay? apa bajunya dimasukin nih, masuk ke kelas anak anak ya salah, yang dengkulnya robek, celananya coret-coret selanai juga apa yang terjadi? apa yang terjadi? ini anak bayi diapain? apa dibully, kenapa? mereka gak betah kalau ada yang beda, jadilah kau sama seperti kita atau pergi dari sini, dia gak betah kalau ada yang beda sebaliknya begitu, anak bandel masuk ke kelas anak yang baik gak ada yang mau nemenin Kau ikuti aturan seperti kita atau pergi dari sini, kita gak betah mainan -main Selalu begitu, lingkungan sosial itu selalu begi begitu Orang-orang yang peduli akan masa akhirnya nanti, dia beriman Nah, bahwa nanti dan dia benar-benar merisaukan tentang hari akhirnya nanti. Dia akan dihisab di hari akhir nanti, dihitung. Akhirnya dia mulai mau melakukan perbaiki-perbaikan. Hadir halaqah ilmu, majelis ilmu, mulai menerapkan ilmu di dalam kehidupannya, mulai menerapkan akidah sunnah di dalam kehidupannya. Itu dibenci sama lingkungan-lingkungan lingkungan sosialnya. Kalian merasakan nggak Kenapa? kalian nggak lagi nyambung, kalian sadar itu ketahuilah ya akhir itu rahmat dari Allah. Jangan berkecil hati ketika kau digunjing, dimusuhi oleh teman sekantormu, oleh keluargamu, mungkin sebagian keluargamu atau lingkungan sosialmu. Itu rahmat dari Allah. Mana apa? Mana apa? Allah subhanahu wa ta'ala ingin jauhkan engkau dari orang-orang yang akan memperlambat langkahmu menujunya Tuh. dengan itu Allah persatukan engkau dengan orang-orang yang sama-sama mencari jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala bergaulah dengan orang-orang yang sama-sama hadir cari cari-cari jalan menuju Allah dengan menghadiri kajian-kajian ilmu yang disitu dia lebih mengenal Allah, Rasulnya atau lebih mengenal agamanya itu rahmat dari Allah, dipisahkan barisanmu, kawan-kawanmu dipisahkan. Itu rahmat dari Allah. Jangan karena dimusuhin, kemudian kita tinggalkan hak ini. Jangan, ya. Heh? Baru karena dicibir, diomongin, akhirnya dikerok jenggotnya. habis diledekin mulutat di kantor aneh, dikerok akhirnya jenggotnya. Iya? Gak? disamakan mukanya dengan tembok yang enggak berbulu jangan kita singa kita berjenggol maka janganlah berkecil hati dengan penentangan yang terjadi Yahi kaum muslimin sebelum kita terdahulu mereka menghadapi ujian dikarenakan keimanan mereka diantara mereka ada yang dibakar hidup-hidup di antara mereka ada yang dibelah dua hidup-hidup, tapi itu enggak membuat mereka meninggalkan akidah mereka. Kenapa mereka digituin oleh kaumnya? Hanya karena mereka mulai enggak sama dengan kaumnya, menyembah hal lain yang tidak lagi disembah kaumnya. Tuh. Dia menempuh jalan yang bukan jalan yang common lagi pada kaumnya. Dia mulai anti mainstream pada kaumnya. Itu zuraba, anti mainstream. <tuh> Ujian-ujian yang kita hadapi ini paling ujian-ujian di lingkungan sosial aja Paling banter ekonomi nggak sampai disiksa physically kan Secara fisik disiksa karena haknya Orang zaman dulu sampai diklet hidup-hidup bro Diklet Dipisahkan antara tulang dan dagingnya hidup-hidup Hanya karena aqidahnya. Ente ini cuma diomongin Terus mau melempem Ya kita akan bergaul bersama dengan orang-orang yang memiliki kesadaran yang sama, mencari arah yang sama, begitu. Nyambung kita nyambung, oke? Okay? Dari situ langkah-langkah, poin-poin yang bisa kita ambil apa? Hmm. Pertama, bahwasanya di mana mereka yang mencela-cela sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para zindik yang hakikatnya mau mencela Rasulullah sallallahu tidaklah bersahabat dengan orang buruk kecuali seorang yang buruk. buruk. Sebagaimana yang dikatakan Al Imam Malik rahimahullah, inma Imam Ahlu Sunnah, Malik bin Anas, aradu Sesungguhnya mereka mau mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencela para sahabatna Nabi itu tidaklah bergaul dengan orang buruk kecuali orang buruk orang buruk. Maka kita bilang ke Rabi'ah ini bukan Islam udah. Mereka mengkafirkan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali 6 atau tujuh orang dari riwayat mereka. Ngaco Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, Uthman radhiyallahu anhu, semua dikafirin. Bahkan para ummahatul muminin dikafirin. Iya. Kemudian lagi langkah teknis yang bisa kita ambil dari hal ini, maknanya apa? Untuk melakukan sebuah perbaikan diri ya, akhi, cari lingkungan sosial yang baik. Biarkan kita larut di lingkungan sosial itu. Langkah teknis untuk memulai perbaikan, oke? Okay? Cari lingkungan sosial yang baik. Bergaullah dengan orang-orang yang sama-sama mengejar ilmu, mengejar amal. Tuh, mulai sering-sering habiskan waktumu dengan mereka kami enggak nyuruh kalian untuk putuskan silaturahmi dengan teman-teman lama Enggak enggak enggak kalau ketemu salam tapi jangan lagi kau banyak habiskan waktu dengan mereka yang akhirnya membuatmu kembali lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala tuh Mulai sering habiskan waktu dengan orang-orang yang sama-sama ngejar dan berbagi informasi. Oh di sana ada halal kok kitab ini baca kitab bu Tuhaid. Di sana ada halal baca kitab syarh sunnah 5 mal berbahari Ayo barengan tuh. Bergaul dengan mereka, bergaul dengan mereka, nongkrong sama mereka, ngopi sama mereka udah. Akan saling mengingatkan satu sama lain dan lain-lain yang akhirnya kita semakin kuat. Jangan coba-coba jalan ngelawan arus sendirian. Ayo tenteng, gak semua orang kuat. Cari teman-teman gandengan untuk sama-sama melawan arus. Kita ini ngelawan arus. Kita ini nggak sesuai dengan mainstream yang ada kan? Iya gak? Jiwa manusia demikian. Akan ketularanlah kita kebaikan-kebaikan yang ada di lingkungan sosial kita. Kenapa? Manusia ini anak dari lingkungan sosialnya. Pasti berefek pasti. Jangankan orang sama orang kita ketularan ya sama teman-teman. Ama binatang kita ketularan. Ama binatang ketularan nggak? Ketularan. Makanya Rasul bilang alaihi wasallam diriwayatimah Muslim Bukhari rahimahumullah di Abu Hurairah itu. Al kibr kekerasan hati kesombongan ada pada para penggembala onta dan kuda. No. Hikmah dan kelembutan ada pada para penggembala kambing Syekh Huthaymin rahimahullah dan para ulama menjelaskan kenapa dibilang begitu sampai begitunya kenapa Nih, Ontak dan kuda adalah hewan yang punya pride yang luar biasa Pride nya harga diri yang luar biasa so. Membusungkan dadanya dan memiliki kekuatan yang luar biasa juga memang Sehingga seseorang sering bergaul sama itu ke bawah sifatnya noh sengkek -sengke ke bawah <tuh> Dari situ Arab dulu berkata fakhrul khuyul ta'atsal fi fakhr rakid Lux yang seekor kuda yang ditunggang itu akan berefek kepada lux yang menungganginya kepada pride yang menungganginya kalau kuda tua lemah yang bawahnya juga begitu deh. Tapi kalau kuda-kuda yang lux yang luar biasa, bawahnya juga dengan membusungkan dada. Berasa deh lo bawa rubicon gimana? Bawa rubicon, oke? Okay? Naik angkot gimana? Empat. Berasa kan? Huh? Berasa kan? Itu psikis. Dibenarkan oleh psikologi manusia. Betapa kita ketularan bahkan sama binatang ketularan, apalagi sama orang. Apalagi kita makan di binatang ketularan sifatnya ketularan. Barat tuh baru ngomong kemarin, you are what you eat. Ya. Rasul dari dulu bilang, sawalallah sawalam la ya sibah Noh, tidak halal bagi kalian setiap hewan buas, becakar atau bertar bertaring. Noh tuh. Ini kalau dari sisi fikih sih, dari sisi fikih, ini sistematisnya Syariat Islam, oke? Okay? Disebutkan tanda umum, enggak diabsen itemnya sama Rasul, oke? Okay? Sehingga kalau kita nyari halal haram, enggak a ah, ayam halal. anjing haram, enggak enggak diabsen, enggak diabsen, kebun binatang sama Rasulullah, assalamualaikum, alaikum enggak enggak, tapi disebutkan satu sifat u umum no yang akhirnya kita menyesuaikan dengan sifat tersebut gitu tidak halal bagi kalian yang ini haram hewan buas bertaring begitu kan nah berarti macan haram nggak beruang haram nggak nggak usah nyari rasul bilang almacan haram nggak al asad haram nggak ada adib haram nggak ada nggak ada udah oke okay? langsung ada nilai umum yang dengan itu kita bisa sesuaikan. Ini kerennya syariat Islam dari sisi fikih. Tapi nih hadis ada sisi psychological psikologisnya juga. Psikologisnya juga. Oke. Okay? Kalau kita begaul sama onta sama kuda aja ketularan sifatnya, apalagi kalau kita makannya macan, sifat kita kayak apa? Makannya tikus, sifat kita kayak apa? Iya enggak dipikir pikir-pikir. Barat nih barat, baru kemarin dia bilang you are what you eat, kita bilang kamana waaay <laughs> Rasulullah SAW lebih dari 14 abad lalu bilang Iga Maka dari situ diperintahkan kita halalan Trida Kenapa berefek sama jiwa? Berefek sama jiwa. Apa yang kau konsumsi ini berefek sama jiwamu. Sebaliknya kesabaran, kelembutan, hikmah ada pada para penggembala kambing. Kenapa kambing? Begini, kambing adalah hewan yang lemah, enggak sekuat kuda dan ontang, enggak bisa dihantem, oke? Okay? Cacat dia. Tapi kambing adalah hewan yang enggak punya leadership diantara mereka. Kambing itu enggak ada leadershipnya ente kalau ngangon bebek, sore-sore, ente pulangin leadernya, yang lain ikut di belakang wok, wok, wok, wok, wok. safi oke, okay? ngangon apapun, yang lain ikut karena apa? ada leadership pada mereka kambing, semua leader sehingga ketika kau mengarahkan yang ini, pegangin yang ini, yang ono nyeruduk ente, yang ada ente, yang ono lompat ke sana, itu gak bisa dirapikan, susah kambing tapi dihantam kayak kuda kayak ontak cacat nggak bisa nggak sekuat mereka sehingga seseorang untuk menggembala kambing dia perlu kesabaran dan tahu trik-triknya skillnya tuh kalau orang udah bisa menggembala kambing yang banyak tapi dengan tenang dia menggembalanya maka dia udah jago itu berarti dari situ Nabi bilang salam walaulah Ma arsala nabiyan illa war'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali pasti menggembala kambing. Noh. Ha anta ya Rasulullah, engkau pun demikian ya Rasulullah? Oh, naam, ie, ana kuntu ara'aha huna wa hunak. Ya, anu dulu menggembala di sana di, sana, di sana. Kenapa? Pemanasan, persiapan buat ngatur umat. Gembala kambing. Kita ini pasti terpengaruh oleh lingkungan sosial. Sosial kita al-insan adna tabiyyati. Manusia adalah anak dari lingkungan so sosialnya. Uh, tapi ya itu mah gimana orangnya aja ini itu. Betul gimana orangnya, cuman nggak usah naik, nggak usah sojago. Kebanyakan manusia akan sangat terwarnai dan terarahkan oleh lingkungan sosialnya. Ada pribadi-pribadi yang unik, yang dia permata di antara lumpur. Ada yang akhirnya keberadaannya sendiri bukannya dia ngikut lingkungan sosialnya, malah dia merubah lingkungan sosialnya. Ada gak? Ada, cuman nggak usah kepedean, ente nggak sekeren itu deh. Rasul Rasulullah SAW datang diantara kaum musyrikin dan akhirnya dia yang merubah bangsa tersebut menjadi bangsa bertauh, bertauhid ada yang kayak gitu mentalnya ada ada cuman sekali lagi nggak usah kepedean. cari lingkungan yang baik selamatkan jiwam Hai nah, itu karena Allah Maha Adil Allah akan sambungkan dengan yang sama demikian pula ikhwan ya Allah di antara hukum kelayakan ini, antara suami dan istri, Nuh. Allah takdirkan hamba-hambanya berpasang-pasangan, dan Allah Maha Tahu, Maha Adil, Maha Bijaksana. Allah takdirkan yang mantas satu sama lain. Tuh Allah janjikan, Allah Toyyibuna, Allah Toyyibat, Allah Toyyibat, Allah Toyyibin, Allah al Khabisin, Khabisin, baik, laki buruk untuk perempuan buruk, perempuan buruk untuk laki bu? buruk buruk itu, Allah, Allah janjikan ayo okay. lo iya kan, ya nih ente nongkrong di mall dapatnya hari mall bro ente nongkrongnya di tempat dugem dapatnya harim dugeman Coba nongkrongnya di musola, di masjid. Eh. Dapatnya anak Merbon. <laughs> Sorry. Dapatnya sama-sama wanita yang juga mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Tuh. Dengan memahami hal ini, kita tahu langkah teknis banyak hal, banyak permasalahan rumah tangga di, di, di dapat teratasi dan banyak permasalahan dan dan Kepenasaran jiwa jomblo, wiyun, dan jomblo wiyat teratasi untuk yang jomblo dengan memahami hal ini. Ya, oke, okay? untuk yang jomblo, sibukan dirimu dengan meningkatkan kualitas diri. Bagaimana meningkatkan kualitas diri dengan ilmu dan takwa? Imam Syafi'i bilang, Wallahi inna al bil-ilmi wa wa lam yakuna la Duh, Demi Allah, kehidupan pemuda harusnya dengan ilmu dan takwa. Sibukan untuk ilmu Dan mengamalkannya dan bertakwa kepada Allah Sibukan dirimu dengan itu Demi Allah kehidupan pemuda hanya dengan ilmu dan takwa. Apabila dua nilai itu tak ada pada seorang pemuda, maka percuma keberadaannya di muka bumi. Tuh, idza lam yakuna lakibara lidatihi. Noh. Si dirimu dengan meningkatkan kualitas dirimu nanti di masa buat jumlah wiyun dan jumlah wiyat nih. Di masa yang akan depan dan Allah Maha Tahu kapan masa yang tepat akan datang padamu pasangan yang juga telah meningkatkan kualitas dirimu. Tuh, dirinya tuh. Jangan, jangan kau sibukkan dirimu dengan siapa kau menikah gebet sana gebet sini gebet sana gebet sini. Walhasil tercatat ya kan dibilang Abu Nazar. Nih ikhwan katanya syahwat. Saud, sayang semua akhwat. <tik> Jangan jaga harga dirimu, jaga pride -mu. tahan, Paham? Sabar. Allah Maha tahu kapan waktu yang tepat untukmu menikah. Kenapa kau ganti hargamu? Tahan, mana harga dirimu sebagai muslimah izzam? Paham? Tauhid mungkin kencengin Allah Maha Tahu, Allah udah atur jodohku rizkiku udah Allah atur dan itu tanggung jawab Allah. Aku sibukan diriku dengan tanggung jawabku pada Allah. Udah itu doh. Adapun tanggung jawab dan janji Allah tak mungkin Allah ingkari. Allah udah atur rizkiku dan Allah udah atur jodohku tuh. Udah itu Allah yang atur, kenapa kau pusingkan itu? Sibukan dirimu dengan tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawabmu. Kelar enggak? apakah kau mengenali Tauhid dengan baik menguasai asma wa sifat dengan baik mengenali poin-poin akidah usul ahlu sunnah dengan baik itu kelar gak sibukkan dirimu dengan perbaikir Allah Maha Tahu, Allah Maha Tahu, serahkan pada Allah itu mainan tangan Allah iya kan itu untuk jomblawiyun dan jomblawiyat dengan memahami janji Allah yang Allah pasangkan wanita selalu berpasang-pasangan dari situ mereka yang mengkafirkan Ummahul Mukminin pada hakikatnya mereka mau mengkafirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela-cela Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha Ummi na kita Ummul Mukminin Aisyah pada hakikatnya mereka mau mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketebak tak akhirnya dan untuk mutazwijin untuk yang telah menikah dengan memahami hakikat ini ya asli banyak permasalahan rumah tangga yang dapat teratasi. syuf, si lelaki kalau menghadapi kekurangan wanitanya, dia akan bersabar. Menghadapi kesalahan yang berulang-ulang, selalu demikian. Misalnya, pada wanita, dia akan bersabar. Sudahlah, toh aku menikah dengan wanita bumi, bukan bidadari surgawi yang sempurna. Dan toh Allah Maha Tahu lelaki sepertiku, memang pantasnya dapat yang seperti dia, toh. Aku enggak pantas dapat yang lebih baik Allah maha tahu Allah maha adil Allah maha bijaksana dari situ Allah jodohkan aku dengan dia Sudahlah sabar sama-sama memperbaiki diri Si wanita pun demikian menghadapi kekurangan lakinya Sudahlah Tuh aku menikah dengan lelaki bumi bukan malaikat syurgawi yang punya sayap nggak punya hawa naf so, Aku menikah dengan lelaki bumi yang katanya buaya Iya. Laki kan buaya ya Perempuan racun tuh, buaya diracunin mati juga bro. Berarti bahayanya sih. Yo ikan, yo ikan, yo ikan, ikan, ikan. Staff berulah, Toh aku menikah dengan lelaki bumi yang penuh dengan kekurangan, bukan malaikat syurgawi dan toh wanita sepertiku Allah maha tahu. I couldn't get any better than this. Aku enggak bisa dapat yang lebih baik dari ini. Allah Maha Tahu. Untuk agar aku melakukan perbaikan pada lelakiku, aku ingin suamiku semakin baik, aku harus memperbaiki diri dulu. Tuh, kau tak bisa memperbaiki pasanganmu kecuali kau perbaiki terlebih dahulu dirimu. Dengan ini sama-sama memahami, sama-sama memaafkan, sama-sama memperbaiki diri, meningkatkan kualitas keluarga. Tuh, banyak permasalahan keluarga teratasi dengan memahami hakikat ini Iya enggak? Iya. Usah kalau yang pernah cerai gimana ini tuh ini tuh tuh. Ada pertanyaan dong. Gitu kan? Oke. Okay. Sebelum Allah pertemukan dia dengan yang layak memang untuk dia pantas, maka Allah takdirkan dulu dia mesti menikah dengan yang si 1 ke si 2 dan lain-lain yang ternyata tidak cocok dan akhirnya mesti bubar. Qadarullah wa masyia' Iya kan? Demikian pula Allah takdirkan Para penguasa selalu layak Untuk rakyatnya Tuh, Allah maha adil Allah maha tahu, Allah maha bijaksana Nggak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan pemimpin gerombolan tikus Dari seekor singa, nggak mungkin Nggak keren, kalaupun di film cemen Nggak nantes. Pemimpin tikus, tikus Pemimpin singa, singa Allah janjikan hal itu, وكذلك yaksibun. بَعْبَ Demikianlah kami berikan kuasa kepada orang-orang zalim atas rakyat yang berbuat kezaliman berangkat dari kezaliman yang mereka usahakan. Allah maha adil. Noh. <tuh> dari situ muncul khulafaur Umar Abu Bakar dan Umar sebagai maskot keadilan dan ketakwaan. Iya ga? Iya ga? Jangan lihat pentolannya, lihat rakyatnya macam mana. Abu Bakar dan Umar adalah rakyatnya ini didikan Rasul. Sallallahu alaihi wasallam, best generation ever. Sebaik-baiknya generasi yang pernah ada di muka bumi yang didik Rasul, rakyatnya kayak begitu, iyalah ngomongnya kayak Abu Bakar kayak Umar. Kita mantas minta kayak Abu Bakar kayak Umar, kagak mantas bro. Allah Maha Adil. Iya kan? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikritisi oleh para alai-alai pada masanya. <laughs> Alai ini jamaknya alawiyun. <laughs> ya Imam, mal fitnah di zamanak dan belum taku di zaman Umar wal Abu Bakar, begitulah Ya Imam, kenapa fitnah-fitnah pemberontakan-pemberontakan gerakan-gerakan ini banyak muncul pada masamu? Dulu zaman Abu Bakar zaman Umar nggak ada tertib umat, begitu kan? Ali dengan ajibnya dia berkata radhiallahu anhu li anna umarokana waliyan ala misli wa anna ala misli Umar Abu Bakar dulu dia memimpin rakyatnya adalah manusia-manusia sepertiku selevelku adapun ketika aku yang memimpin rakyatnya adalah manusia sepertimu ajib gak? Abdul Malik bin Marwan salah seorang khilafah bani Umayyah dikeluhkan oleh rakyatnya, ya, rakyat yang mengeluh-mengeluh dan luntut terus. Dikumpulkan rakyat akhirnya dan dia berpidato. Aturiduna naku Abu Bakar Apakah kalian mau kami bertindak berlaku bagi kalian, sebagaimana Abu Bakar dan Umar dulu, yaitu maskot keadilan dan ketakwaan selalu, ya kan? Ya kami ingin kau adil, kau bertakwa. Rakyat bisa begitu loh. Oke, okay, akhirnya dia berkata, Umar maka jadilah kalian bagi kami sebagaimana rakyatnya Abu Bakar dan Umar itu baru fair. Tingkatkan kualitas diri kalian seperti para sahabat maknanya barulah layak kami seperti Abu Bakar dan Umar. Nggak bisa kami jadi Abu Bakar dan Umar sementara kalian betah di posisi kalian nggak bisa mustahil Allah maha adil bro. maka perbaikan umat ya akhi demi Allah bukan dengan memperbaiki penguasanya bukan sebuah pohon yang besar dan mulai membusuk bagaimana kau menyelamatkannya apakah dengan mengganti pucuknya dengan pucuk yang lain dikatanya gila loh. beresin dari akar dari pupuknya beresin kumannya, beresin uletnya Gak bisa dengan menyalahkan penguasa. Gak bisa nih, penguasa ini dari bangsamu, dari sejenismu, dengan mental yang gak jauh beda denganmu. Bahkan dia the best yang ada di antaramu, tuh, yang Allah jadikan penguasa, tuh, anak bangsa terbaik. Maknanya, anak bangsa paling mending, tuh. dari jajaranmu, dari manusia sejenismu, dengan lidahmu, dengan kulitmu enggak dari Pluto, enggak dari Mars bro dari bangsa, kok bisa nanti salah-salahnya maka perbaikan demi Allah Allah jadikan apabila setiap kaum memperbaiki diri masing-masing inna -masing. allaha la <tuh> yughayru ma hatta ma Sesungguhnya Allah tak akan merubah keadaan sebuah kaum Sehingga mereka merubah keadaan mereka masing-masing Tuh Bukan Hatayu ma nah. Sehingga mereka merubah ke keadaan para penguasa mereka nah. Nah, nah, nah. Tapi Hatayu ma bi Tuh. Sehingga mereka merubah keadaan diri mereka Masing-masing fahami tanggung jawabmu Kenali tauhid, kenali aqidah, terapkan pada dirimu istri dan anakmu Ku amfushakumu ahlikum naro Tuh, apabila setiap keluarga memiliki kesadaran demikian Dengan sendirinya terbentuk komunitas yang baik Setiap komunitas memiliki kesadaran mental yang baik demikian Dengan sendirinya terbentuk umat yang baik Dengan sendirinya akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik Berangkat dari umat yang memiliki mental dan kesadaran yang baik ini cara perbaikan bukan berebutan suara lebih fair nggak konsep kita ahlu sunnah siapapun yang Allah takdirkan naik Allah maha tahu yang paling mantep siapa ya buat rakyat itu Allah maha tahu bukan diri ngapain masuk-masuk ke situ banting manhaj hajwal akidah masuk-masuk ke pertarungan jorok dan najis politik itu ngapain dengan menunggangi fatwa ulama dibolehkan yang pemilu akhirnya dibablasin seolah-olah bolehnya berparkol bolehnya berkampanye boleh mencela yang satu boleh mengusung yang satu boleh ikut mencari kabar-kabar hoax dan menyebarkannya boleh ikut menyebarkan dusta-dusta diantara ummah yang diuntak yang ditunggangi adalah apa? fatwa ulama bolehnya pemilu Allah kelak mereka akan mendapatkan balasannya dari rasul dan bersembunyi di balik janggutnya bersembunyi di balik celana cingkrangnya mengelamui para penuntut ilmu seolah-olah mereka dari barisan Ahlu Sunnah namun pada dasarnya mereka berada dari barisan Ahlu bid'ah Hezbilia, Arakia Allah Maha Adil, maka perbaiki dirimu. Dan toh kau tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas keburukan yang dilakukan oleh penguasa eh? Dimintai pertanggungjawaban nggak? Terus kenapa sibuk benar lo pengen bener-benerin perbuatan? Udah kayak nanti dimintain LPG kau dimintai pertanggungjawabanmu dirimu istri dan anakmu yang berada di bawah kuasamu kan itu doang kan terus kenapa pengen soal-soal menggunakan mau ngapain bukankah seorang muslim yang baik nilai keislaman keimanan dalam dirinya adalah yang hanya menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang berkaitan dengannya dan tidak disibukkan diri dengan perkara-perkara yang toh tidak ada urusan dengannya ya kan? Iya kan? Min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni salah satu ciri baiknya nilai keislaman dalam diri seseorang adalah ketika dia tidak disibukkan dengan hal-hal yang kakak ada urusannya sama dia nggak dimintai nggak bawa faedah juga di akhirat nanti ada kita bisa baca ini semua maka ikhwan rahimakumullah. Allah maha adil Allah maha bijaksana Allah maha tahu dengan keyakinan ini yang ada pada diri kita kalian baca alam semesta kalian baca apa yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin kenapa? kenapa negeri tersebut dikuasai oleh oleh penguasa yang zalim? kita lihat dengan kacamata tauhid Allah maha adil maka negeri tersebut memang negeri zolim Kenapa negeri tersebut dijajah dan dibantai? Eh? Allah Maha Adil. Apabila memang mereka beriman dan bertakwa dengan baik, tak mungkin Allah jadikan itu atas mereka. Kanjamata tauhid. Nih maksud. Tancapkan keyakinan itu pada dirimu bahwa Allah Maha Tahu, Maha Adil, Maha Bijaksana. Nanti membaca realita yang ada, enggak ada cerita ente complaining, apa? Apa? Oh, Merajuk, merajuk, mengeluh, mengeluh. gak ada cerita kenapa? Karena itu tertancap dalam di Kenapa oh. ini terjadi atasku? Allah Maha tahu, Allah Maha Allah Maha bijaksana. Ya. Aku memiliki dosa yang sudah saatnya Allah bersihkan itu begitu pun melihat negeri-negeri kaum muslimin yang tertindas dan dibantai kita kasihan gak sesama muslim? kasian tentunya, kita tersentuh gak? tersentuh tapi itu gak membereskan permasalahan sampai akarnya awas, jangan burem sama perasaan akhirnya kita gak beresin permasalahan dari akarnya oke ngirimin bantuan, ngirimin uang kah, ngirimin baju kah, ini itu ini bukan selalu, membantu gak? Membantu, tapi bukan solusi permasalahan. Akar permasalahannya gak kena. Berarti gak? Ini orang tua. Anaknya main korek, udah dibilangin, jangan main korek. Jangan main korek. Jangan main korek, dia main korek juga. Iya kan? Kebakarlah tangannya. Tuh, iya Nah, kan? petasan kah apa ini itu? Kasihan gak orang tua? Dibawa ke rumah sakit gak? Tapi diomelin dulu kan? kan gue bilang jangan main korek jangan main petasan tuh ini inti permasalahannya baru efeknya diobatin ke rumah sakit rahmat tapi nggak berhenti dari beresin akar permasalahan kan sudah ya nak kan udah dibilang jangan main korek jangan main petasan tuh gitu kan begitu menghadapi permasalahan umat bukan cerita nangis teriak-teriak bukan Bukan cerita ngirimin bantuan, bukan Kenapa sampai syiah menjajah mereka Apakah mereka kenal yang sunnah yang mana Tuh, Kenapa sampai kafir menjajah mereka Berarti memang mereka benar-benar meninggalkan ajaran Islam Sampai Allah kuasakan kafir atas mereka Tuh, Allah maha adil bro Jangan burem sama perasaan Baca apapun dengan kacamata tauhid. Paham? Ketika kita menyampaikan demikian, langsung jutaan hinaan, makian, cacian, sampai kepada kita dikatakan apa? Menyampaikan hak ini Dasar wahabi nggak punya perasaan Yang lo tumbuhin cuma jenggot doang, bukan kepedulian kepada sesama kaum musuh Abis aja gue udah So, well, Tugas kita nyampe Bodoh amat, ya. seru gak memahami tauhid dari sisi ini? Ini bentuk dari pemahaman kita terhadap tauhid, rububiyah dan asma was. Sifat dari situ kita dapat membaca apa yang Allah takdirkan, dan Allah tentukan untuk terjadi dan berjalan di alam semest. semesta. Menarik, materi demikian menarik. Semoga dapat difahami apa yang disampaikan demikian kacamata ya, tauhid. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan pula kita di lain waktu dengan materi-materi aqidah atau manhajiah lain yang juga mengokohkan pondasi beragama kita, Insya Allah. Ya.